Toyota Akiya terbaru 2023 dengan mesin hybrid siap libas Honda Brio intip spesifikasi terbarunya simak video lengkapnya selain Honda Merek mobil Indonesia juga berkomitmen meluncurkan produk terbarunya, yakni Toyota pabrikan Toyota telah meluncurkan mobil barunya, yakni Toyota Aqia generasi terbaru 2023. Diketahui, saat ini Toyota kembali meluncurkan mobil terbarunya bernama, Aqia 2023 Hybrid. Kali ini mengusung konsep gendongan model sebelumnya. Lebih elegan, beberapa waktu lalu, Toyota berhasil menghidupkan kembali pasar Indonesia dengan model Aqia. Disebut menggunakan mesin Aqia 2023 hybrid terbaru yang resmi hadir tahun depan. Lantas seperti apa spesifikasi dan perkiraan harga Toyota Aqia 2023 hybrid terbaru? Hurt me into it all over again The new one's friend in class. You always seemed angry and mad, but I know deep down you are so sad. You are so sad. Happy people don't do shit like that. So stop dragging me down. So stop dragging me down. That's what you're here for. Here to make me miserable. I know you get joy. Dilihat dari tampilannya, mobil baru Toyota ini sudah banyak berubah dan berbeda dengan desain Aqia sebelumnya. Terlihat dari nuansa yang lebih mewah, meski terdapat dua baris jok, namun mobil Aqia produksi 2023 ini terlihat jelas lebih elegan. Kemudian hatchback 5 pintu ini sama dengan Myvi saat ini. Namun, mobil Aqya baru diketahui lebih rendah. Mobil terbaru Toyota Agya ini dikenal lebih luas untuk aktivitas sehari-hari. Seperti mini crossover. Apalagi Toyota Agya terbaru ini mengungguli Honda Brio dengan fitur-fitur terbaru seperti aksesoris khas mobil eksekutif, bukan pintu depan dan belakang yang berlawanan, felt besar, kaca spion kecil dan handle pintu. You know those words, they hurt me You'd find out what made me angry Then use it to your ability Now you're trying to avoid me You're the big problem here A bully to many for so many years Now shut your mouth, close your ears Never learned your lesson and nobody cares That's what you're here for Here to make me miserable, I know You get joy out of it You hurt me but call me the same lalu dipadankan dengan fitur gahar Toyota Agya 2023 hybrid di bagian depan yang memiliki X-movement lebih dominan, mobil masa depan. Agya terbaru 2023 akan dijual dengan perkiraan sekitar 144,9 juta rupiah dan tertinggi 170,4 juta rupiah siap melibas Honda Brio. Demikian informasi terkait spesifikasi dan harga dari mobil Toyota Agya terbaru 2023 yang siap kalahkan Honda Brio akan rilis di tahun depan. Demikian sekilas info dari kami. Toyota Agya terbaru 2023 dengan mesin hybrid siap libas Honda Brio. Intip spesifikasi terbarunya, semoga bermanfaat. Salam Car2 Channel.